Tips dari Yasin untuk tak mau konten kereta yang baru nak start macam Yasin, Burn out, cepat burn out untuk upload konten Assalamualaikum, apa khabar semua Yassin harap semua sihat, duduk di rumah Sama-sama kita putuhkan rangkaian COVID-19 Okey hari ni Yasin tak mahu share pasal FBX Tips, sebab apa hari ni saya nak kongsi pengalaman Yasin Dan Tips dari Yasin untuk tak mau Content creator yang baru nak start macam Yasin Burn out, cepat burn out Untuk upload content Sebab apa? Memang benda ni berat Dan Yasin ni alami Dan bila idea tak ada Oh hah bye, bye So apa Kali ni Yasin ada tiga tips Yang insyaAllah hampa boleh apply Dan Haa Sama-sama lah kita dengar First Buat Apa benda yang haminat Haa, okay ini benda Ni memang setipikal lah Jangan buat benda yang hang Ikut, ikut orang Ikut trending oh, orang Buat video pasal prank Nak prank Orang buat stream game Stream game Orang buat ni Jangan ikut orang Ikut ke Ikut Han punya Kekuatan Kehendak Dan minat Han Jangan ikut orang Sebab apa? Cuba tengok video Yasin Yasin dah upload 1, 3, 6 video Dalam Video pertama Hingga ke Video ke 3, 7, Tengok Boleh tengok Viewer dia sikit gila Dan tak berapa banyak sangat lah Sikit je. Tetapi, bila buat video pasai, cara mudah buat FBX yang berkesan dengan kos yang rendah, PUM! Meletup-letup video tu. Dan time tu baru Yassin tahu, oh rupanya YouTube dan orang orang yang subscribe page Yassin, subscribe YouTube channel Yassin, mereka suka benda yang FBX team ni. Dari situ baru Yassin fokus on. So, untuk awal awak tak ada masalah. Kita nak cari feel try new, try new, sebab asalnya Yasin Bro bukan untuk FBX sangat pun dia just untuk sharing pengalaman, sharing perasaan, nak macam-macam lah, benda macam-macam semua nak try, semua benda nak masuk tengok lah, ada green screen lah ada surah wakian lah, berani mimpi lah memang kalau tengok balik lah, wak tapi tak apa kalau siapa nak tengok, sila tengok video-video dulu, tapi yang saya nak highlight adalah Selepas 100 di, uh, video yang 38, baru meletup, baru pum, baru dapat, baru dapat rentak dari situ, baru subscriber yang saya naik dan viewer naik pun semua tu lah. Okay, ingat first, buat benar minat. So, dari situ yang saya dah tahu, oh, sebab sharing FBS adalah salah satu minat yang saya Cuma yang sini tak tahu orang Malaysia ni minat ke tak? Dan bila buat, pum meletup dan orang suka. So, macam, oh, baru tahu. Okey, tak apa, apa lah. So, dia akan masuk poin nombor dua, iaitu letak target. Sebenarnya... Yasin target video uh, untuk sampai 1000 subscriber dengan 100 video. Tetapi sekarang Yassin terlajar 36 video. Sebenarnya tak terlajar. Sebab apa? Tengok video yang 38 tu baru Yasin dapat rentak. So, kamu faham tak? Setelah video yang 38 dapat rentak, baru subscriber naik dari situ. Kira, betul lah. Dia akan kembali pada point nombor satu. Bila kita buat benda kita minat, subscriber view akan naik dari situ nampak dia akan kembali balik balik pada point tu balik point nomor satu balik dan daripada video ni saja sebab benar Yasin minat dan tak tahulah viral ke tak viral pun baru 12 ribu nak compare yang ratus ribu juta-juta tu lagi viral teruk Yasin ni setakat 12 ribu tapi untuk channel Yasin dah besar rahmat dah dapat ni so dari video tu sahaja Yasin pun dah dapat 415 subscriber tengok dia punya input dia bila kita jumpa benda yang kita minat Sebab video ni memang betul fully-fully share. Ah, sentuh lagi. Dan poin nombor tiga yang paling penting untuk Yassin lah dan reason Yassin anda adalah please, please, please hasil konten yang bermanfaat. Sebab apa? Sebaik-sebaik manusia adalah manusia yang bagi manfaat kepada orang. Tak kisah la kalau video tu nak prank ke nak give away ke nak buat apa ke ataupun duit daripada dapat dari YouTube tu nak buat apa ke janji benda tu dapat dan bagi balik kepada orang sebab apabila kita buat video bagi kepada orang insyaAllah benda lain akan main support kat belakang Yassin mungkin kita dapat daripada subscriber daripada like, -er, tapi Yassin dapat dia support daripada isteri daripada ibu bapa daripada anak-anak daripada kawan-kawan daripada rakan-rakan daripada like -er yang tolong walaupun Yassin sikit tapi Yassin dapat yang betul kualiti so kat situ kita sendiri yang differentiate manfaat tu jangan jangan kita ikut orang wah oh, aku nak sejuta sebab so Dak. Itu itu manfaat macam mana Ayat dia tak pula. Definition. Okay. Definisi kejayaan tu. Terletak pada diri kita. Jangan ikut orang lain. Orang lain tu dia punya kejayaan. Tak apa. Biar. Dia, kalau, dia kata kalau aku sejuta adalah kejayaan bagi aku. Tak. Kalau bagi Yassin dapat seribu. Yang betul-betul berkualiti. Dah. Dah kejayaan bagi Yassin. Macam macam tu. So kejayaan. Definisi kejayaan tak sama. So ingat. Feeling bila kita bagi manfaat pada orang lain tu. Leng. Oh, Seri leng. Dan. Dan. Reason sebab apa Ni penama Reason sebab apa ya? suruh buat video bermanfaat Apabila Han buat Benda yang bermanfaat hang tak akan sesekali rasa mudah Untuk burn out Ok itu saja daripada Yasin Jangan lupa like, komen dan subscribe Subscribe YouTube channel Yasin Amran Kita jumpa di video akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya yeah.